ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada cedukan vitamin yang sangat bahagia Pasti untuk keluarga Gono melihat di unggahan tentunya Papa Bilar malam hari ini Papa B dan Bunda Leslie Kejarah menyuguhkan kebahagiaan Papa Bilar lagi main piano. Persahabat dan budalasti yang tentunya nyanyi Melihat cidungan seperti ini aja Kita sudah bahagia banget persahabat ya Masya Allah Papa Bilar lagi ngiringi budalasti Lesti nyanyi Masya Allah, luar biasa Kita lihat persahabat Begitu banyak tanggapan komentar yang positif Di antaranya dari akun Bilar Gini aja sudah bikin baper Emang kalau sudah bahagia di real life tuh Suka lupa sama sosmed Masya Allah ada juga tanggapan lain tersahabat dari Hakaniati, "Masya Allah, Gini aja udah ikutan bahagianya melihat kebersamaan mereka. Berkahai kebahagiaan yang terus-menerus buat rumah tangga Leslar Ya Allah. Senantiasa setiap harinya selalu ada dalam penjagaanmu. Ya Rob, amin. Allah, amin. Masya Allah." Kemudian juga persahabat berikutnya. Begitu banyak DM yang masuk kepada Papa Bilar Salah satunya, tentunya ada DM yang mengomentari postingannya Papa B Dari aromanya, ini kayaknya lagu baru Papanya Abang El katanya tuh, Wow, sepemikiran banget nih Persabedia, ya Seperti emang ini lagu barunya Papa B Dan kita lihat jawaban dari Papa Bilar Notasinya lebih cocok buat istri saya sih. Mohon doanya, mudah-mudahan suatu saat bisa bikin lagu buat istri. Amin, bismillah, persahabat. Doa yang baik, mudah-mudahan bisa terkabul ya. Kita selalu mendoakan mensupport yang terbaik, apapun itu, untuk Leslar Family. Kemudian, Bunda Leslie juga persahabat ya, mengunggah video yang diposting oleh Papa Bila Kata Papa Bilar enak enggak? Dan kita lihat jawaban dari Bunda Lesti Please yang ini jangan dikasih orang buat aku aja Katanya itu Aduh, Masya Allah banget persahabat ya Mudah-mudahan pokoknya next ada kejutan mengenai karya Lesti dan Rizky bila Selalu menantikan, selalu menunggu kejutan itu dari idola kesayangan kita Berikutnya persahabat disimak juga di story Ivan Hartanto 2 jam yang lalu dapat mengunggah, tentunya musik lagu insan biasa, bentuk dukungan dari Ivan Hartanto, persahabatnya, untuk mudah lesti, masya Allah, mudah-mudahan terus berkarya, dan semoga semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik, orang tulus yang mencintai dan men-support karya Lesti. Dan pasti juga bersahabat kita masih menunggu cedungan lain hingga kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Defo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.